gua yang merasa oh sekarang gimana zoom <laughs> ahh <laughs> Para dari merdu dari penderitaan Selamat datang, Selamat datang ke pertunjukan sulakam baik di seluruh dunia Dihiara semua dimensi ada dasik bintang Aku Aku <tiktir. tiktir. tiktir>. duga Ayo bermain Ayu bersama. Bersama. Aku berharap mereka berharap lebih kuat dari aku. Sihirku, Sihirku mengalir bebas, seperti, bebas seperti angin. angin. berburu. Tidak ada tempat bagi, tempat kejahatan. bagi kejahatan untuk bersembunyi. Otot, otot, ulang, ulang, bosi. Ba, waktunya, waktunya. Ba. Biarkan aku, biarkan aku, aku membersihkan jalan. Suatu musuh di pagi hari. Garu, aku mati. mau tinggal berhari-hari. Gimana Ini beratang, oh. siap ya? hmm? Di bawah,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 Bayanganku adalah rekan terbaikku Pengkhianatan harus dibayar oleh siapa harus mematuhi pikir Apakah kamu pernah melihatnya? Rasa sakit sama dengan kelemahan. Bayanganku adalah mereka terbaik. Pencatatan harus dibayar olehnya. Aku tidak akan lari. Inilah jalan seorang ninja. Lihatlah kekuatan sesungguhnya dari Scarlet Shadow. Anatan harus dibayar olehnya. Bayanganku akan menghabisimu. Bayanganku adalah rekan terbaikku. Bayanganku adalah rekam terbaik. Lihat kekuatan ketungguh dari Scarlet Shield. Kekuatan penungguhnya dari Scarlet Shadow. Kamu tiba -tiba sama kawan -kawan? Apakah kamu pernah di jalan? Aku aku Inilah jalan seorang ninja. Harus mematuhi pikir Rasa sakit sama dengan kelemahan <tuk> Your team. Your team destroyed turret. Rasa sakit, sama dengan kelembang. <tuk> Bayanganku akan <tuk> menghabiskan. Sasa sakit sama dengan kelemahan Aku akan menghabiskan Tubus harus mematuhi harus mematuhi Kekuatan sesungguhnya dari Scarlet Shadow. Tubuh harus mematuhi ciri. Kekuatan sesungguhnya dari Scarlet Shadow. Tubuh harus mematuhi pikiran. Bayangan adalah rekan Pernah melihat ninja lain Bayanganku akan menghabisimu Bayanganku adalah terbaik Terbaik Kelemah Tubuh harus mematuhi pikiran Bayanganku, Bayanganku adalah rekan, adalah rekan terbaikku, terbaikku. Jalain walaupun dia menanya bisa apakah kamu, apakah kamu Keduh. tubuh harus tubuh, mematuhi, harus melah pikiran bayangan tua bayangan tua akan pulang. adalah lebih terbaik Tubuh has mematuhi pikiran. dan akan menghabisi. baru ya. bisa. sakit sama utang harus dibayar olehnya Anak, jangan jajak, bu. jangan bu, jangan. Tubuh, tubuh harus mematuhi fikiran. Lim, kekuatan kekuatan sesungguhnya dari Scarlet Shadow. Tubuh, tubuh harus mematuhi fikiran. Aku akan menghabisimu <tongan> Tubuh harus tubuh mematuhi. Pikir. Rasa sakit, rasa sakit sama dengan, dengan, dengan kelemahan. Yanatan harus dibayar oleh Dang. Yang itu akan menghabisi. Oh.